Kadang kita merasa Tak ada jalan terbuka Tak ada lagi waktu Dusta Dia selalu Pegang janjinya Bagi orang Percaya Mujizat Nyata Dia Persoalan yang sedang terjadi Dia mengerti, dia peduli Satu yang dia minta Agar kita percaya Sampai mujizat menjadi Janjinya Bagi orang percaya Yang sedang terjadi, dia mengerti. Dia peduli, persoalan yang kita alami, namun satu. Kita percaya Sampai mujizat Menjadi